Hai hai hai Taukah kalian sob Jika singa dikenal sebagai raja hutan karena mereka sulit dikalahkan oleh binatang lainnya Padahal jika bertarung satu lawan satu Harimau memiliki kekuatan yang lebih baik dari singa Apalagi jika bertarung dengan jenis harimau Siberia Yang memiliki berat mencapai 933 lbs Yaitu spesies terbesar dari semua kucing di dunia Umumnya Harimau memiliki panjang maksimal 390 cm, sedangkan singa 208 cm. Selain perbandingan panjang tubuh kedua hewan tersebut, harimau sendiri lebih kuat dan lebih cepat dari singa. Bahkan kekuatan gigitan harimau hampir dua kali lebih kuat dari singa, yakni 1.050 pon per inci persegi atau PSI. Sedangkan kekuatan gigi singa hanya mencapai 650 PSI. Perbandingan lain juga bisa dilihat dari kecepatan gerak kedua hewan buas tersebut, karena harimau memiliki gerakan yang lebih lincah dan cakarnya bergerak lebih cepat daripada singa. Jika satu lawan satu, harimau memiliki kekuatan yang lebih unggul dari singa. Namun mengapa singa sul ditaklukkan oleh hewan lainnya? Bahkan singa sampai dinobatkan sebagai raja hutan. Tidak seperti harimau yang hidup soliter, singa hidup berkelompok. Dalam sebuah kelompok singa, terdapat tiga jantan dan mereka berburu bersama-sama. Karena itu, singa lebih suka mempermainkan mangsanya. Selain itu, singa tidak takut kalah. Lantaran ada singa lain yang akan melindunginya. Berbeda dengan singa yang lebih dulu memainkan mangsanya, harimau lebih serius dalam berburu. Ia akan menerkam dan membunuh mangsanya dengan cepat. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pertemuan langsung singa dan harimau pernah terjadi pada tahun 2010 lalu di kebun binatang Ankara, Turki. Seekor harimau yang diduga menghancurkan pagar pembatas dan bertemu dengan seekor singa yang tidak berkoloni. Singa tersebut akhirnya mati karena terluka akibat cakaran harimau di pembuluh darah leher. Insiden serupa juga terjadi pada tahun 1914 di kebun binatang bronze di New York, Amerika Serikat. Hasilnya tetap saja sama, harimau berhasil mengalahkan singa. Kedua insiden kebun binatang tersebut tentu akan menghasilkan hal berbeda ketika perkelahian terjadi di alam liar. Para ahli dari Lion Research Center University of Minnesota menyatakan, bahwa jika pertarungan satu lawan satu, maka pemenangnya adalah harimau. Namun di alam liar, singa memiliki kekuatan tersendiri karena hidup dengan cara berkelompok. Mungkin video yang diunggah akun TikTok berikut ini juga bisa menjadi pertanda siapa yang paling berkuasa di antara bangsa kucing ini. Sebuah video yang memperlihatkan sisi menarik dari singa dan harimau jika mereka dibiarkan dalam satu kandang.